Gitu Allah bilang alam kalau udah lapang dada kami turunkan beban-beban kamu yang memberatkan punggungmu Caranya gimana? Fa fa Itu kan ajaran supaya syarhu sadar pasti ada kebaikan di sini, pasti ada kebaikan di sini. Minta aja sama Allah, minta tolong kepada Allah, maafkanlah dia supaya kita enggak angqadallah rok enggak memberatkan punggung, enggak jadi berat sendiri gitu. Jadi stres sendiri, jadi kayak terbeban sendiri. Ini kalau orang kepada kita, kayak misalnya cara lapang dada itu kayak uh, husnuzon salah satu yang paling penting.